Sela Bernadeta adalah atlet voli wanita Indonesia yang lahir di Kota Bandung, Jawa Barat pada tanggal 31 Oktober tahun 1999. Namun dia memiliki darah keturunan Nusa Tenggara Timur dan Bengkulu. Wanita cantik ini sudah tertarik dengan olahraga bola voli sejak kecil. Saat ini dia bermain untuk tim Bandung BJB Tandamata dan berhasil membawa timnya juara Pro Liga dua tahun berturut-turut, yaitu pada 2022 dan 2023.